sih hanya dong. Halo guys, Assalamualaikum semuanya. bersama kembali di channel saya Menska Official. Oke, jadi video kali ini di sini saya akan membagikan preset-preset yang keren-keren dan terbaru lagi, guys ya. Oke, jadi di sini itu ada 20% buat kalian. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. Oke okay, lanjut ke presiden yang kedua ya Oke lanjut ke presiden yang ketiga. <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang keempat ya. <SILENCIO> <SILENCIO> oke lanjut ke episode yang kelima Oke lanjut ke presiden yang keenam ya Oke lanjut ke presiden yang ke-7 guys Oke lanjut ke preset yang ke-8 ya. Oke lanjut ke preset yang ke-9. Oke okay, lanjut ke kita yang ke sepuluh guys okay, Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-11 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-12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 oke okay, lanjut ke presiden yang ke 17 guys oke okay, lanjut ke presiden yang ke 18 ya oke okay, lanjut ke peserta yang ke-19 okay, Oke lanjut ke presiden yang kedua puluh ya Oke guys jadi mungkin segitu aja presidennya Semoga kalian suka Jika kalian suka kalian bisa share videonya ke temen-temen kalian ya Oke dan sampai jumpa di video selanjutnya.